sepedana aja ya dibawa bawah op <tell> Sally kurang kerjaan juga nih makan juga lah babi itu <tell> oke okay deh guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi di Bang Jadiraga Channel guys setelah akhir lama gak upload nih dikarenakan malas akhirnya kita upload lagi nih oke okay deh, hari ini kita mau goes ke Sebuah objek wisata baru ini, guys, di daerah Kampar ke arah Bangkinang. Ya, seperti apa suruhan kita? Ikutin terus, lambat kali. Hey. Hey oh mungkin dia terkurung tidur juga biasa lah, anak muda gitu ya, ya, ya, ya. alami minggu bro, gimana situ ayo ya, makan-makan tempat ayo ya, makan-makan tempat ya, makanya ayo makan, makan juga lah babi itu kita masih dalam suasana Lebaran nih guys, jadi juga mohon maaf air batin nih buat kawan-kawan yang menonton video ini ya kan. Bakar lemak-lemak selama Lebaran nih, kuenas tar, opor rendang, opor rendang. <tongan> eh hey, kecil-kecil cabe rawit, back to up, 16 inci, <tongan> sepeda di bawah op. Eh, <SILENCIO> celik kurang kerjaan juga nih. Hari yang baik ya. hampir lagi ya, guys. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kasih dipilih, ya? <sweat> ya ada <umi> mbur, Oke okay guys, kita udah di gerbang tol Atbambang Kinang nih guys Habis ini kita mau sarapan Sate andalan kita nih Udah lapang lapangan sate Oke okay nih guys, masih suasana Lebaran kita nih gimana om? lemak-lemaknya banyak ya? om, gumpuk dah gumpuk ya dibakar nih om nah, dibakar hari ini iya kalau om ini udah terbakar terus nih iya Jangan <laughs> ketawa om-om juga terbakar kan? terbakar hahaha bawa om terbakar itu om wah ini sarapan kita gitu, nih guys ya, iya, iya iya om iya ini kan ujung nih, iya. Itu bingkuan oleh itu. Kita udah di jalan menuju objek ini guys. Di jalan kampung, kecamatan Tambang, Kabupaten Kaltar juga nih. Jatuh! jatuh. Pin, pin. pin! narkobanya jatuh Go! Video nih bro! Halo. Nggak nampak bro <laughs> jadi aku aja, aku asetnya jangan jauh-jauh deh yeah. Hmm... <laughs> <laughs> aku malu ya aku malu banyak puasa amaran banyak puasa amaran pelawan <Menang>. ya <gara> melawan ya ini kan ya. keburnya nih burian tambang, burian tambang gitu. ya. oke deh guys sampai macu danong of kita lah ya nah, sampai macu Cari yang ndak angin ya guys. bawa kalian guys. Terlalu kurang ndak. Barek ya om. Eh <laughs> ha. Ini yang di proyek-proyek sama mobil itu, ya. Oh. Kita udah di objek wisata baru nih guys dan terbarukan. Danau Biku. Ini tempat nongkrong am ya. Kalau nggak nongkrong nggak uh, tempat namanya ini. Asik lah ya di belakangnya ada sungai Kampar. Wih, banyak ikan juga nih, di atas nih banyak ikan nila ya? boleh mancing buat ini? oke deh, copy time lagi nih guys ini bersama teman-teman yang hitam yang putih dari BCP mania kopeng kopeng ini dek jangan jauh jauh dek tidak ya jemur saya sudah gue sekitar ini guys dengan rute objek wisata Danau Bicoc, Kabupaten Kampang Oke okay deh ya sampai lupa sampai lupa, sampai jumpa di next trip jangan lupa untuk like share comment dan subscribe